Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah robbilalamin Alladhi khalaqana Wa khalaqal alamin Amma ba'du Sahabat imahkan Allah Abu Hurairah, Dalam hadis Imam Bukhari Bercerita Suatu kali ketika kami duduk-duduk Bersama Nabi dan Nabi bersandar Jadi Nabi sudah bersandar dengan orang yang santai Bersandar di Asi bin Dahu. ini sejenis kayu yang Nabi biasa menyandar kepada kayu tersebut Di saat Nabi sedang santai Tiba-tiba orang-orang Yahudi lewat di depan Kompleks masjid Madinah Ini pertanda bahwa kehidupan majemuk terjadi di kota Madinah Maka disebut kota kota itu Madinah Karena di dalamnya ada kemajemukan Lalu orang-orang Yahudi yang suka kritis ini Mereka berbisik-bisik Tapi suaranya terdengar sampai ke depan masjid apa kata mereka? Selalu Tanyalah, teslah Muhammad. Tes tuh, dia tuh. Ya. Tes dengan pertanyaan yang kira-kira jawab si jawab. Apa kata yang lain? La'tas'alu. bisa taqrahunaw. Jangan kamu tanya dia dengan sesuatu yang jika dia jawab, kalian nanti kecewa. Kenapa? Dia lebih pinter dengan Musa. Kira-kira begitu. Akhirnya ada yang nekat bertanya kepada Nabi Wasallam. Lalu mereka bertanya, Ya, Ruh Ya, Abdul Qasim, marah. Wahai Abu Qasim, apa itu hakikat dari ruh? Lalu Nabi SAW terdiam sejenak, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata asbab orang ini bertanya turunlah wahyu. Wahyu risalah tidak turun dengan sesuka Nabi, tapi wahyu kenabian dapat turun kapanpun Nabi mau. Karena Nabi dekatnya dengan Allah seperti kau bakal sehingga lebih dekat lagi. turunlah surat Al isra yang berbunyi Yes Alu naka al ruh. mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada Engkau Hai Muhammad mengenai hakikat ruh. kita sebut bahasanya roh. Ya. lalu apa kata Allah Taala? Muka ruh min amru Rabbi. katakan Hai Muhammad, hakikat roh itu adalah amru Rabbi min amru Rabbi. apa arti min Rabbi? Amr perintah Perintah itu dari kalam Allah Kalam Allah dari hembusan Allah Maka hakikat ruh itu adalah Kalam Allah Atau hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala Jika mereka bertanya Tentang hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini menjadi urusan Allah Rahasia Allah Menjadi khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala Wa itu ilmi illa qaliyah namun kalian tidak diberi tentang penguasaan hal ini tentang hakikat ruh kecuali sedikit tapi sahabat-sahabat yang -sahabat, makan Allah sedikitnya Allah tentu banyak bagi kita sedikitnya ilmu Nabi itu banyak bagi kita seperti sedikitnya harta orang kaya sekarang bisa membangun sekolah masjid cukup dia keluarkan zakannya 2,5% setengah persen bisa bangun pesantren yang besar itu baru orang-orang kaya di dunia Bagaimana dengan pemilik dunia dan akhirat Ketika ia mengatakan Aku tidak beri ilmunya kecuali sedikit Sedikit menurutnya Bukan sedikit menurut kita Ini yang disalahpahami oleh banyak orang Dan banyak orang-orang mengatakan Ma'rifatul ruh Ilmu mengenai ruh tertutup Ini tidak benar Imam Al-Ghazali Dalam Ihya Ulumuddin Membahas hal itu di jilid ketiga, beliau membahas tentang ajaib ul-qalb Keajaiban-keajaiban qalbu Yang merupakan pengantar untuk mengetahui Ruh Imam bin menulis banyak kitab Khidmat untuk ma'rifatul Ruh Kitab al-futuhat al-maqiyyah Lebih dari 500 bab semuanya adalah khidmat untuk mengetahui Ruh Beliau juga punya kitab-kitab yang lain Begitu juga Imam uh, Ibn al Imam-imam yang lain Namun, karena mereka berani membuka akhirnya mereka dituduh sebagai orang-orang yang zinid tentu teman-teman kita juga akan khawatir kita dituduh zinid cuma karena ini adalah akhir zaman dulu imam al hakim al tirmizi hanya menulis satu jilid kecil untuk zaman itu adalah jilid kecil kitab yang disebut kotmul aulia adalah ilmu untuk mahir ruh, mengenal ruh tapi di zaman itu belum dianggap zinid adalah Imam al-Hakim al-Tirmizi semasa dengan Imam At tirmizi ahli hadis, pernah semasa dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam yang lain. Tapi umur beliau lebih panjang dan wafat di abad ke-4 Hijriah. Karena mereka berbicara ini di zaman yang zaman itu tidak siap menerima ilmu mereka, mereka dianggap zindik Tapi di zaman sekarang, teman-teman, ma'rifatul adalah senjata kita. Kenapa? Karena inilah yang bisa membuat kita bisa bertahan hidup di dunia. Apa kata Imam Syafi'i dahulu?